Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers serta Lesti Lovers Dimanapun kalian berada kembali di FATV hadir untuk mengabarkan kabar baik Kabar bahagia dan pastinya info-info terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky Wila Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk terus mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe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 kita perhatikan di kalimat caption yang dituliskan oleh L2W selamat siang lovers are you ready nantikan project terbaru L2W dalam waktu dekat yang pasti bakalan membara sih jangan lupa tungguin dan jadilah bagian dari project terbaru kami mohon doanya guys tuh wow semangat terus ya untuk L2W program apapun kita sebagai fans tetap support yang terbaik kita selalu dukung mudah-mudahan project terbarunya akan selalu membara dan mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan amin dan kita lihat juga persahabat ya komentar di postingan ini banyak sekali tentu komentar-komentar yang positif ya dari akun Aisyah Azahra 692 mengatakan Bismillah semoga lancar min project barunya gue akan selalu menunggu semangat tuh selalu menunggu dan menantikan project terbarunya dari L2W Kemudian, persahabat, jadi simpan juga info sementara polling penampilan paling dinanti di HUT SCTV ke-32. Alhamdulillah, masih bertahan di voting sementara Rizky Billar dan Lesti. Dengan mendapatkan perolehan voting 3.979 votes. Di nomor 2 ada Agnes Mo. Dengan voting 3678 vote, tetap support dan dukung yang terbaik ya untuk idola kita Selanjutnya para sahabat disimak juga Ini momen yang sangat cute banget ya Alhamdulillah Lesti dan Bilar ada iklan Shopee terbaru nih Nontonnya aja para sahabat ya, kita senyum-senyum sendiri nih <laughs> Melihat kekiutan, kegesrekan dan ya? Keromantisan dari idola kesayangan kita Masya Allah Sukses terus ya untuk Leslar Mudah-mudahan Idola kesayangan kita Selalu dipermudah Segala urusannya Amin Kita lihat juga persahabat di kolom komentar Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Dari akun Sinta Leslar Saudi mengatakan Iklannya bikin senyum Tuh iklannya bikin senyum Tuh persahabat ya Dan kita lihat juga persahabat dari Yayan Bunyani mengatakan Bismillah, amin ya Allah, jadi sultan beneran, amin. Yuk, yang mau ikutan jadi sultan, kalian langsung aja ke akun Shopee Persahabat ya, untuk di Shopee Video. Mudah-mudahan kita semua tentunya ada rezekinya, amin. Berikutnya persahabat disimak juga, ini ada momen bahagia juga yang kita dapatkan. Alhamdulillah orang baik, Lesti Bilar mendapatkan tentunya... Kiriman makanan tuh, dari fans yang sangat luar biasa mencintai idola kita. Alhamdulillah, di luar sana memang banyak sekali orang-orang baik yang tulus mencintai Lesti dan Bilar. Luar biasa idola kesayangan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin banyak lagi doa, support, dan dukungan yang diberikan ya untuk idola kesayangan kita. Selanjutnya juga persahabat perhatikan diunggan igasnya A.O.B ini nih kemarin malam persahabat dia ternyata main badmintonnya bareng Bunda Lesti ya Kalau diperhatikan persahabat Bunda Lesti memakai baju merah ini seperti halnya di video saat bareng Papa Bilar dan Adi Sky ada Bang Bos juga Tuh persahabat dia baju yang dikenakan Ternyata ada Wamedi, Beni juga nih yang ikut main bareng. Masya Allah kebahagiaan pun selalu kita dapatkan ya dari idola kesayangan kita. Tentunya mendoakan yang terbaik selalu untuk Lesti dan Bilar. Selanjutnya juga persahabat perhatikan info penting banget ya dari SCTV resmi mengenai acara Karnaval SCTV 32. Sekali lagi tak bosan-bosan Bang Mimin akan mengingatkan kalian semua sebagai warga Konoha. Karena hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022, mulai pukul 14.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung acara Karnaval sttp 32, tempat di lapangan Manunggal Brigif 15, Kujang 2 Cimahi, itu Tupersabet. Karena idola kesayangan, Lesti dan Bilar akan tampil bareng, tampil satu paket di acara Karnaval SCTV. Yang akan disiarkan di hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat Jangan sampai lupa pasang alarm kalian ya Yuk kita ramaikan Live Leslar di SCTV tempatnya di acara Karnaval ECTV 32 Sama-sama kita support yang terbaik Selanjutnya juga prasabat, ya perhatikan Idola kesayangan kita, Baby L, ternyata masuk nominasi Resahabiatia di Indosiar Award. Ini luar biasa juga nih, Resahabiat Muhammad Leslar Al Fatih Bilar. Kita simak di kalimat caption info yang dituliskan langsung oleh akun Indosiar Award: "Nominasi Anak Kyut Turkis 2022. Ayo, vote Muhammad Leslar Al Fatih Bilar sebagai Anak Kyut Turkis 2022." Vote dihitung jika sudah follow akun Indosiar Award dan Indosiar. Cara voting yang pertama kalian harus follow Instagram Indosiar Award. Yang kedua like postingan ini. Yang ketiga juga kalian harus komen di postingan ini. Yang keempat share ke teman kamu persahabat. Hasil voting like plus komen plus share tuh diperhatikan ya untuk hasil voting yang dinilai itu adalah like komentar dan share jangan lupa voting juga di aplikasi video dukung jagoanmu sekarang juga kawal sampai juara semangat ya untuk warga Konoha ini info penting banget nih untuk warga Konoha bismillah Muhammad Lesnar Al-Fatih Bilar mudah-mudahan bisa memenangkan ya di nominasi anak Kyut Terkis 2022 karena saingannya ada Guzel, wow saingannya Guzel juga tuh persahabat Dia masuk nominasi, ada King Faiz Arafik juga yang ikut masuk Nominasi dan ada Rayanza Malik Ahmad, anaknya A. Arafik dan Nagita juga ikut masuk Yuk Sama-sama kita support yang terbaik ya Untuk BBL mudah-mudahan Bisa memenangkan Di nominasi Kategori Anak Kyut Terkis 2022 Semangat untuk warga Konoha, untuk voting Dukung yang terbaik, Wah, BBL dan masih menunggu cedokan terbaru dan kabar baik selanjutnya jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar menarik dari Les Love tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.